Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay Berjumpa kembali teman-teman bersama Pak Haji ya kali ini kita akan coba untuk mancing gunggal ya Biasa aja teman-teman Mudah-mudahan masih ada cinta diberi rezeki ya Besar kecil ya Tidak masalah. Serahkan pada yang di atas saja. Oke ikuti aja keseluruhannya di bisa pesan masyarakat Joss pokoknya Oke guys Pak Hakim strike ya Ini sudah pindah tempat kita nih guys susah ya hari ini kondisi air dingin kan wahaya nih Pak Hakim nih, oke okay. okay. mantap size-nya ya Pak Hakim sedang sedang ya tapi agak lunak apa lo gitu ya. agak lunak Pak Hakim hmm. oh, habis Lama apa dia <laughs> oke okay. okay, Pak Hakim hmm. strike lagi Pak Hakim guys Ini guys, oh mainnya eh. Pak Akim ya? Main lah, namun sini ya nanti <laughs> ya. Ini habis kita nih guys. Ini udah mulai dipermainkan Pak Akim kita nih guys. Tuh kayaknya eh, satu lagi nih. Oh iya rupanya guys uh, uh, Taruh ini Besar ya ini guys Oh yes, kok enggak besar sedikit enggak besar tuh Pak Kim Besar sikit Aduh ya. oh. Aduh oh, Jangan lawan kona ya. Kita pulang kampung ya Ini gak lupan oh. Oh. Memang dos gantos ya Teman pagi ini tapi ya. Aduh, menang latihan sama anak sempi berkulati, ya. Oke, <laughs> oke, okay? okay, Jos. Oke, oke, Jos. lagi dia, ya oh. hmm. Uf, dua, ya. Jos. Oke, Jos. Oke, Jos. Oke, Jos. Oke, Jos. ya satu aja yang naik guys, oh, oke okay pak Kim, lanjut ya, lanjut aja ya, satu lagi tadi pak Kim ya, wah ya. oh, pak Kim strike lagi nih, abon nih ini guys. Sama, ya empat, empat, empat, empat, ya empat, ya ya, ya punya. Mau ngelew aja. Ayo. Wuih. Cuman nampaknya jepit kuning nih, teman. Uh. Uh. Tak. Temenin Mas, Bro. Si jepit kuning agresif. Ngugal ayur deras ya. Oke, okay. oke, okay. bis main saya. <laughs> oke okay guys, Pak Kim Strike ya. Hmm, Pak Haji main, Pak Haji. Up, mantap ukuran sedang ya. tengok Pak okay. Haji. Mantap Pak Haji strike Pak Kim? Straight lah. Olah loh, pilih. Lepas Pak Kim? Pas. Cari yang apa, -apa Kita Cari yang lain ya. Ya Pak Hakim lagi ya. Hmm. Untuk ya. masa indomie Dih, di handle, tuh, tuh ukuran masa indomie ya Pak Kim ya? Nah, Ini disini Saik <laughs> lagi Pak Kim Cil juga ya hmm, Udah indomie lagi ya Oke okay. Ini lagi. Hahaha. Oh Pak Hakim lagi ya, gantian ya. Hmm. Uh, mantap. Aduh, sambil. Double strike ya. Pijakan sih. Ah, oh, pijakan satu dulu. mantap lanjut satu lagi Pak Kim oh, ini juga Pak Kim oh. ganas-ganas sangkutkan ya bos aku ah. oh. stryk lagi ya lagi Oh, mantap oke oke okay. okay, lanjut ya lanjut aduh strike lagi ya Allah ilah indomar. Lepas pak Kim. Ilah hari ini banyak lepas banyak mo cel ya pak Kim ya. Uh, lanjut. Lanjut terus. Trek lagi ya guys. Oh, lumayan tu guys. Alhamdulillah up. Kurang layak aja tuh Oke Pak Kim Oke okay lah Oke Oke Oke Oke Strike Mas Bro. Strike Mas Bro. <laughs> oh. Ini dia anak sempit temannya pandai <laughs> juga dia ya lancingnya. Bila ya, ya Mas Bro ya. Bila. Oke. Okay. Oke. Okay. Berapa pagi? Empat dua. <laughs> <laughs> Oke okay, lanjut pagi. Strike lagi Mas Bro. Strike Mas Bro. Umat oh, tarikan ngeri, mas bro. Udangnya kilik cuman, mas bro. Hah. Umat tarikannya tuh kan. Emang dahsyat, tuh. Oke, okay, bos, mas bro. Satu lagi, mas bro. Oh, ndak terangkat, mas bro. Yang ini. Ini aja lah ya. Oke. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, lanjut pakai. Okay. Hmm. Streng, mas bro. Terus mas bro, lagi hmm. mas bro, is main tuh teman. Oh. Ah ini dia mas bro. Oke, okay. hebat mas bro. Setruk mas bro? Iya mas bro, ini kakinya aja deh bro, di Arab ya mas bro. Ya. Ah. Uh. Okey Mas Bro. Okey. Lanjut ya. Lanjutlah. Sip. Mantap.